Halo-halo-halo, balik lagi di Gifada Film nih Kali ini, Mimin mau ngelanjutin alur cerita Overload Season 2 Ngelanjutin dari season sebelumnya, dimana shelter baru dihidupin sama ains Dan sekarang ains selagi ngelawan kalda raksasa, yaitu Basilis Hitung-hitung, buat Pansos sebagai petualang tingkat tinggi Pastinya itu hal mudah buat ngebunuh si kadal raksasa Terus Nabe sama Hamusuke disuruh ngelaporin buruannya ke Serikat Petualang Sedangkan Ains balik dulu ke Nazarik buat nyiapin rencana baru. Ada Albedo yang selalu setia nungguin Paduka Ains pulang. Ains nanyain gimana perkembangan dari setiap penjaga lantai. Ada Sebas yang masih nyari informasi tentang musuh yang nyerang Seltir. Sedangkan Demiurge lagi bereksperimen buat bikin alat-alat sihir. Aura lagi jadi mandor proyek buat bikin Nazarik bohongan Sedangkan Seltir sendiri lagi sedih soalnya pernah nyerang Ains. Supaya Celtir nggak ngerasa bersalah terus, Albedo nyaranin buat ngasih hukuman ke dia. Ains juga setuju, tapi saat ini Ains mau ketemu sama Koki Yutus, yang mau nyerang Clan Lizard. Ini akan jadi penyerangan pertama Nazarick. Buat bikin Clan Lizard ketakutan, Ains ngirim monster buat ngasih peringatan ke Clan Lizard. Dan benar aja, monster ini bikin mereka jadi keringat dingin. Kalau nggak mau ada korban sia-sia... Clan harus tunduk sama Paduka Ainz Sebelum hari penyerangan dimulai Yaitu 8 hari dari sekarang Jadinya mereka buru-buru rapat Buat nentuin langkah-langkah apa yang akan mereka ambil Sebagian bilang nyerah Sebagian lagi bilang serang Apalagi kadal yang namanya Jari Yusu Dia nggak mau nyerah gitu aja Dia nggak mau kliennya diremehin Mereka juga tahu Kalau Ains bukan orang sembarangan Jadinya Jari Yusu ditugasin Buat nyari bantuan ke desa lain Buat nyatuin kekuatan mereka Rupanya klan kadal Di desa ini udah tahu Kalau Ains mau nyerang mereka Jari Yusu diantar ke tempat pemimpin desa Yang ternyata kadal albino Yang namanya Kurusu Jari Yusu langsung cinlok ngajak kawin deh. Kurusu jadi salting ngedenger lamaran barusan. Apalagi Jari Yusu nggak takut melihat dia yang albino. Cuma sebelum mereka bisa kawin, Ken Lizard harus ngelawan Ainz dulu. Jari Yusu janji bakal ngasih keselamatan buat dia. Akhirnya, Kurusu ikut serta dalam peperangan nanti. Beres ini, Yusuf siap-siap berangkat ke desa terakhir buat nyari bantuan lagi. Si kadal Albino pakai daun-daun soalnya kulitnya sensitif terhadap cahaya matahari. Dia mau ikut Jaruyusu ke desa terakhir. Siapa tahu kedatangannya bisa bikin desa di sana pada percaya. Setelah perjalanan beberapa saat, akhirnya sampai juga mereka di tempat tujuan. Kepala desa di sini juga tahu bakal ada penyerangan, tapi mereka nggak mau ngebantuin kadal-kadal yang cupu. Jadinya Jari Yusuf diajak baywan sama si kepala desa. Apalagi Jari Yusuf punya senjata es yang melegenda. Dilihat dari banyaknya luka, si kepala desa kayaknya jago berantem. Tapi Jari Yusuf nggak bisa diremehin gitu aja. Malahan kayaknya dia lebih pro dari kepala desa. Tapi tiba-tiba Jari Yusu terluka gara-gara serangan cakaran dari Kepala Desa. Ternyata si Kepala Desa lebih gege kalau tangan kosong. Sekarang Jari Yusu cuma bisa bertahan, tapi sebenarnya lama-lama tangan Kepala Desa jadi beku gara-gara terus persentuhan sama senjatanya Jari Yusu. Akhirnya si Kepala Desa nyerah dan Jari Yusu jadi pemenangnya. Dengan kemenangannya ini, semua klien Kadal mau bergabung buat ngelawan Ain Sama. Pada rapatlah mereka buat nentuin taktik apa yang bakal mereka pakai. Sekaligus nyiapin perangkap di sekitar area perang. Sementara itu, Kok itu juga tahu si Kadal nggak bakal nyerah gitu aja. Terpaksa penyerangan harus dilakukan. Muncul lawan hitam tebal dan disusul sama pasukan Undead. Si Kadal langsung siap-siap buat nyerang musuh yang datang. Dan nggak perlu waktu lama, peperangan dimulai juga. Jumlah undead yang lebih banyak kayaknya bikin kewalahan. Tapi perangkap yang udah disiapin sama mereka juga enggak bisa dianggap remeh. Ditambah lagi, klan lizard bisa ngeluarin jurus air buat ngebantuin peperangan. Melihat pasukannya dibantai, Kokyotus manggil monster baru, yaitu undead dukun. Oh, oh tenang. Undead dukun ini bisa bikin para kadal kesusahan. Supaya nggak makin banyak korban, semua petinggi klan Lizard ngegabungin kekuatannya. Hampir semuanya tumbang gara-gara serangan Andet Dukun ini. Tapi berkat senjata esnya jari Yusu, Andet Dukun bisa dikalahin. Hasil peperangan ini adalah kekalahan pertama buat Nazari. gak lama kemudian Ain sengadain rapat di aula. Buat nanyain progres dari tiap penjaga lantai. Ada Celtir yang minta dihukum. Soalnya udah bikin susah paduka Ainz. Katanya Demiurge udah bisa bikin alat sihir dengan gampang. Cuma yang bakal dibahas sekarang tuh kekalahannya Kokiutus. Kekalahan ini tetap harus ditebus. Kokiutus jadinya disuruh ngebunuh klan Kadal. Tapi Kokiutus pengen mereka dijajah aja. Ide barusan juga didukung sama Demiurge. Dan klan Kadal yang hidup bisa dipakai buat eksperimen. Ngedengar ide para bawahannya, Ainz setuju buat ngejajah klan Kadal. Besoknya muncul lagi awan hitam tebal, sama pasukan undead. Ternyata Ainz juga ikut, dan langsung ngebekuin rawa-rawa. Dari kejauhan, ada monster raksasa ngelempar batu gede. Para undead bikin formasi jadi tangga buat diinjek sama Ainz dan para penjaga lantai. Terus perwakilan dari klan kadal disuruh menghadap ke paduka Ainz. Yang datang ke sana itu jari Yusuf sama kakaknya. Dengan kekuatan demiurge, yang bisa ngendalin orang pakai kata-kata, mereka dibikin sujud kepada Duka Ains yang agung. Katanya Ains bakalan nyerang lagi dalam waktu 4 jam. Cuma Kokietus doang kok yang bakalan nyerang. Ains bakal ngebiarin mereka hidup buat dijajah dan dia juga nggak ngebolehin mereka nyerah tanpa bertarung. Habis ini Ains sama yang lainnya pada balik, sedangkan Ken Kadal lagi pada rapat buat nentuin siapa yang bakal perang, siapa yang bertahan hidup. Gara-gara Kurusu maksa pengen ikut perang, Jari Yusu diminta buat ngebujuk si Kadal albino Sementara itu, Ains baru nyampe di tempat istirahatnya. Aura bikin kursi khusus dari kumpulan tulang, tapi Ains nggak mau duduk di situ. Jadinya ini waktu yang tepat buat menghukum Seltir, yaitu buat dijadiin kursi Ains sama. Tapi si vampir malah kelihatan seneng, Albedo jadi sirik ngeliat itu dan pergi ke ruangan sebelah. <tuh> Sekarang mereka mau ngintip klien kadal, kelihatannya mereka pada ngomongin strategi, tapi yang ini malah perang duluan. Nggak lama dari itu waktunya perang tiba juga, Kokiyutu sebagai panglima perang nongol nih. Dia bikin pilar sebagai batas buat para kadal yang mau bertarung ngelawan dia. Sebagai kepala desa, kakaknya Yusuf nyuruh para pemuda buat pada balik, sedangkan yang tua-tua bakal ngelawan Kokiyutus. Tapi langsung dibekuin dalam sekejap sama dia, sekarang cuma ada Jariusu sama kakaknya. Jari Yusu bikin kabut pakai senjata punya dia, mereka ngelakuin serangan kejutan, tetapi tetap aja bukan masalah buat Koki Yutus. dan akhirnya dia ngebantai semua penyerang itu. Beres peperangan ini, Ains nyuruh Koki Yutus buat ngejajah klan kadal, tanpa ngebuat mereka takut, selanjutnya harus bikin mereka sejahtera. Sehubungan sama itu, Koki Yutus mohon ke Ainz buat ngehidupin lagi Jari Yusu. alasannya biar mereka semakin ngerti seberapa jauh perbedaan kekuatan mereka. Mudah aja sih buat Ains ngelakuin itu, terus dipanggil kurusu buat perwakilan. Sekaligus jadi saksi, si kadal albino ngiranya mau diapapain, makanya dia udah pasrah ngasihin badannya ke Ains. Ains bakal ngidupin lagi jari Yusuf, asalkan kurusu bisa mastiin klien kadal nggak bakalan ngeberontak. Jadilah jari Yusuf dihidupin lagi di hadapan orang-orang desa. Jari Yusuf langsung sujud, dengan kejadian barusan Ains berhasil menguasai klien Lizard. Di tempat lain, Sebas yang masih ngumpulin informasi, tiba-tiba ngeliat sebuah karung yang isinya tuh cewek dengan keadaan babak belur. Tadinya mau dibiarin aja, tapi si cewek barusan minta tolong ke Sebas. Meskipun dia bawahannya Ains, Sebas nggak tega karena ini memang udah sifatnya, sifat yang dikasih sama pencipta dia sama salah satu temennya Ains. Katanya ceweknya adalah budak dan Sebas nggak bisa ngambil sembarangan. Tapi tetep dibawa sama dia. Sebas nyuruh bawahannya ngobatin si cewek. Dan setelah diperiksa, si cewek emang sering disiksa. Sampai-sampai tubuhnya rusak luar dalam. Bisa aja sih bawahannya nyembuhin pakai potion. Tapi kayaknya bawahannya nggak suka gitu kalau harus nyelamatin manusia. Cuma tetap aja perintah Sebas nggak bisa dibantah. Sebas juga bilang Ainz nggak perlu tahu tentang kejadian ini. Besoknya si cewek udah balik ke setelan pabrik. Sebas ngasih dia makan. Dia ngerasa hidup lagi. Si cewek yang namanya Suare ini langsung nangis karena terharu. Akhirnya, ada orang baik yang mau nolongin dia, "Ditenanginlah sama Sebas!" Hari-hari selanjutnya, Suare mau belajar jadi pelayan buat balas budi ke Sebas. Happy-happy aja sih, Si Sebas. Soalnya, Suare punya keinginan buat hidup. Kalau bawahannya Sebas masih kelihatan gak suka, tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang ternyata seorang pejabat sama Kang Kukul. Mereka datang buat ngambil lagi suare yang dibawa paksa sama Sebas. Sementara Sebas masih nego, supaya mereka mau ngelepasin suare, bawahannya diam-diam ngasih tahu ke Ainz. Karena mungkin aja Sebas jadi pengkhianat. Terus malam harinya ada tumbuhan haram diserang sama kelompok petualang yang disebut Blue Rose. Mereka mau ngebakar ladang ini. Supaya negara mereka nggak hancur. Bisa-bisa jadi ngefly bareng ini mah. Anggotanya Blue Rose itu ada ibu, -ibu Jeger Jagger bernama Gagaran. Ada si Kembertia dan Tina Ada si Topeng Evil A Dan ketuanya adalah Lakius Evil A dapat secari kertas Yang mungkin aja bisa jadi petunjuk tentang kelompok penjahat yang mereka incer Yaitu geng Eggfinger Bisnis ilegal mereka macem-macem Mulai dari jual tanaman haram Perbudakan Termasuk juga Kang Pukul yang datang ke tempat Sebas Masih di malam yang sama Brian baru sadar dari mimpi buruknya Setelah melawan Seltir dia ini dibawa sama Gazep nggak tega aja, rivalnya kelihatan stres. Brian cerita dia habis ketemu sama monster yang kuat banget nggak ada artinya lagi dia hidup tapi berkat Gazep yang ngasih semangat pelan-pelan Brian mulai bangkit Gazep juga ngasih duit, siapa tahu Brian mau jalan-jalan sambil shopping-shopping waktu sampai di tengah kota dia ngeliat sekrumunan orang yang nonton bocil disiksa tiba-tiba datang Sebas dengan jurus jikzaknya yang pastinya mau nolongin bocil itu tapi datang juga prajurit kerajaan bernama Klem buat nolongin. Berhubung udah ada Klem yang nolongin, Sebas langsung pergi. Tapi ternyata Klem ngejar dia. Prajurit kerajaan ini bilang terima kasih udah menjaga kedamaian kota. Dia juga minta tolong ke Sebas buat ngajarin dia supaya lebih kuat. Supaya bisa ngelindungin putri kerajaan. Sebelum-sebelumnya dia sering berlatih seorang diri. Kadang-kadang juga ditemenin sama Gazep. Yang ujung-ujungnya dia nggak berkutik sama sekali. Kalau terus begini, klaim ngerasa nggak pantas buat jadi pengawal putri. Orang yang pernah ngadopsi dia dari jalanan. Ya, walaupun sang putri bernama Runner ini nggak pernah permasalahin hal itu. Kehadiran klaim di sisi Runner aja udah bikin dia seneng. Waktu itu lagi ada tamu, yaitu Lachius, ketua dari Blue Rose. Yang ternyata putri kerajaan juga. Ada Tina yang awal dia. Mereka datang ke sini buat minta bantuan Renner buat mecahin sebuah kode yang bisa aja jadi petunjuk tentang keberadaan penjahat X-Finger. Si Putri ini otaknya encer banget, dia udah sering ngebantuin Blue Rose buat mengungkap kebusukan X-Finger. Berkat bantuannya, sekarang mereka berhasil tahu di mana markas-markas X-Finger. Pada akhirnya supaya klaim bisa jadi lebih kuat, buat ngejagain Putri Renner, dia izin keluar buat berlatih. Ada juga pelayan suka ngejelek-jelekin klaim Sebenarnya sang putri tahu kalau pengawalnya sering diremehin Dibalik sosoknya yang anggun, enggak banyak yang tahu kalau dia tuh overprotective sama Klem Oleh karena itu, Klem minta bantuan Sebas buat melatih dia jadi lebih kuat Ngedengar alasan barusan, ditambah lagi Sebas tahu dia tuh pekerja keras dari pedang yang penuh sama bekas latihan Dites dulu lah keteguhan hatinya Semuanya pasang kuda-kuda, Sebas ngeluarin pukulan serius Klaim ketakutan, tapi dia ingat sama putri Rainer, dan akhirnya dia bisa ngindarin serangannya Sebas. Dipujilah dia, soalnya dia bisa ngatasin ketakutannya. Ternyata ada Brian dari tadi ngeliatin mereka. Dia penasaran kenapa Klaim berani berhadapan sama pukulan serius. Padahal Brian aja sampai gemeteran. Meskipun Klaim nggak sekuat orang-orang, mungkin keberanian dia muncul karena ada yang mau dipertahanin. Mulai ngertilah Brian tentang arti kekuatan. Tapi sesi ngobrol mereka harus diganggu sama kumpulan ninja yang nyerang. Pasti bukan tandingan Sebas. Brian sama Clem juga berhasil ngalahin bagian mereka. Terus begitu pikiran si ninja dibaca, ternyata mereka berasal dari kelompok Egg Finger. Mereka masih pengen ngelibut suara dari Sebas. Oleh karena itu, Sebas sama yang lainnya mau ngancurin tempat terkutuk itu. Rencananya mereka berpencar buat ngalihin perhatian musuh. Gara-gara pintunya nggak dibukain, Sebas ngebuka manual. Nggak butuh waktu lama buat Sebas masuk ke ruangan lain. Si pejabat yang pernah ke rumah dia juga dihajar, soalnya masih semena-mena sama perempuan. Sementara itu, Brian sama Clem berhasil ngambil alih bagian depan. Dengan bersaksi dari Putri Renner, Clem juga tahu perangkap-perangkap yang ada di sana. Cuma buat meriksa ruangan lain, mereka terpaksa harus berpencar. Iseng-iseng Clem -iseng ngecek box sekitar. Dia ngeliat banyak baju buat cosplay. Tiba-tiba datang petinggi Eiffinger. Klem langsung teriak buat ngasih tahu ada penjahat di tempatnya. Jadinya petinggi finger ini harus cepat ngebunuh Klem. Dia juga nggak bisa berbuat banyak soalnya musuhnya pengguna ilusi. Akhirnya Klem kena tusukan dari belakang. Untungnya Brian udah datang ke tempatnya Klem. Klem juga nggak jadi sekarang soalnya punya potion. Sekarang giliran Brian ngeliatin kekuatan dia. Dengan satu kali tebasan, Brian bisa ngalahin orang-orang yang masuk dalam lingkaran serangan dia. Sebas juga berhasil nangkep petinggi finger yang lain. Berkat penyerangan ini, kelompok X finger harus kehilangan sumber uang dari bagian perbudakan. Kabar baik ini disambut sama Putri Renner, yang ngajak melanjutin penyerangan X finger Besok harinya, Brian juga cerita tentang percaya dirinya yang udah balik lagi, setelah ngelain petinggi X finger Cuma berbeda dari mereka, Sebas ketar-ketir ketakutan, soalnya datang Ain singitro kasih dia. Suare juga dipanggil, Ains pengen lihat manusia kayak apa yang bikin Sebas nyembunyiin hal ini diam-diam, dari Ainz sama. Buat nebus kesalahannya ini, Sebas cuma perlu ngelakuin hal gampang, yaitu disuruh ngebunuh Suare. Suare juga siap menerima itu, tanpa ragu-ragu Sebas ngeluarin pukulan seriusnya, yang ditahan sama Koki Yutus. Ternyata yang barusan itu buat nguji kesetiaan Sebas. <Gunyi> Terima kasih, Sebas. Soalnya pukulan tadi emang bener-bener bisa bikin Suare meninggoy Beres ini Suare disuruh balik lagi ke ruangannya Soalnya mau ada rapat Suare bilang terima kasih Sama ngasih ciuman buat orang yang berarti bagi hidupnya Balik lagi ke dalam ruangan Ain sudah percaya kesetiaan Sebas ke dia Cuma tetap aja ada kemungkinan Suare bakal bocorin keberadaan Nazarik. Oleh karena itu Sebas minta buat ngejadiin Suare sebagai pelayan di Nazarik. Ditolaklah sama Demiurge, manusia kayak Suare nggak terlalu berguna buat nazarik Ngelihat Sebas sama Demiurge berantem, ains keingetan lagi sama pencipta mereka. Daripada mereka terus debat, dipanggil lagi lah Suare buat nanyain keinginan dia. Dijawabnya Suare pengen tinggal bareng Sebas, jadinya ains terima dan bakal ngelindungin si pelayan manusia atas nama Ainz Olgon. Apalagi setelah ains tahu kalau Suare itu kakak dari petualang yang pernah bareng dia di season sebelumnya. Masalah tentang suara udah beres, paginya seba sama buahnya mau pergi buat belanja. Sebelum balik ke Nazarik, di tempat lain, Renner manggil saudara-saudara bangsawan lainnya. Buat minta tolong, katanya Renner bakal ngebantuin buat ngewujudin rencana mereka. Dengan syarat hari ini mereka harus ngebantuin Renner nyiapin pasukan buat nyerang sisa-sisa kelompok X-Finger. Sesekali juga kelihatan ekspresi sikopet dari Renner yang gak peduli sama kerajaannya, asalkan bisa hidup bareng sama Clem. Pada akhirnya mereka setuju buat kerjasama. Terus pas sore harinya Sebas sudah balik ke rumah. Dia sadar ada yang gak beres. Yang ternyata Suare udah diculik sama Eggfinger. Semua penghuni Nazarick langsung dikasih tahu tentang kejadian ini. Demiurge dipilih buat ngebantuin Sebas ngebantai Eggfinger. Yang udah berani nyari masalah sama Ains Olgon. Tujuan utama geng Demiurge yaitu ngalahin geng Eggfinger. Sedangkan Sebas fokus nyelamatin Suare. Ada satu hal yang harus diperhatiin, yaitu mereka nggak boleh ngebunuh satu orang ini. Di tempat lain, geng Petualang juga siap-siap buat nyerang geng Eggfinger. Waktu kelompoknya klaim tahu markas penjahat, mereka ngeliat Sebas. Berhubung tujuan mereka sama, akhirnya mereka setuju buat bareng-bareng. Sebas bakal masuk dari depan, sedangkan yang lainnya masuk dari belakang, dan harus bisa selamatin suare. Nggak ada kata gagal, dan nggak lama kemudian Sebas masuk ke tempat Eggfinger. Yang udah disambut sama kumpulan petarung-petarung jahat. Ada juga yang ngaku-ngaku kalau dia tuh iblis kematian. Tersinggung dong, Sebas. Semua petarung jahat tadi langsung kenok. Sementara itu, gengnya klaim berhasil nyelamatin Suare. Mereka buru-buru keluar dari sini. Sayangnya, keburu ketahuan sama petinggi finger Musuh yang kuat ini cuma bisa dilawan sama Brian. Sedangkan yang lainnya diminta buat ngehajar musuh yang satunya lagi. Yaitu Suare yang ternyata bohongan. Brian masih sanggup buat ngelawan musuhnya. Tapi klaim kelihatannya kewalahan kalau ngelawan penjahat ilusi lagi. Untungnya ada anggota gengnya yang bisa nunjukin tubuh asli musuhnya. Dan kali ini Klem bisa menang pakai tendangan pemusnah telur. Sedangkan di tempat lain Brian juga hampir kelar. Soalnya dia siap pakai jurus andalannya. Cuma duelnya keganggu sama kedatangan Sebas. Yang berhasil nyelamatin suara yang asli. Karena udah nyari gara-gara sama Ainz Olgon, Sebas bakal turun tangan, meskipun musuhnya pakai baju ungu sama merah. Serangannya nggak berarti di hadapan Sebas. Sebas bisa ngalahin dia langsung. Akhirnya mereka berhasil nyelamatin Suare, dan ngalahin salah satu markas Eggfinger. Di tempat lain ada Mare yang nyusup ke rumah petinggi Eggfinger. Cewek ini langsung dibikin kayak suster Sot, buat dibawa pergi. Sementara aura nyiksa petinggi Eggfinger yang barusan, Pelayan yang namanya Entoma ini nggak sengaja ketemu sama gagaran. Kelompoknya Blue Rose, niatnya mau nyerang tempat ini, cuma malah ketemu sama bawahannya. Ains. jadi mereka saling adu mekanik. Serangan dari gagaran nggak ada yang mempan ke Entoma. Sebelum Entoma bisa nusuk si gagaran, ada Tia datang untuk nyelamatin temennya, tapi meskipun udah nyerang Entoma bareng-bareng, apalagi dia juga punya kaki bunsin, mereka tetap belum bisa ngalahin Entoma. Terus nongol lagi yang kota Bluros, yaitu Evil a Kali ini serangan Evil a berhasil ngelukain Entoma. Topeng dia jadi jatuh, dan wujud aslinya sebagai laba-laba juga ketahuan. Dengan kedatangan Evil a Entoma nggak berkutik. Terus datang Demiurge yang nyamar sebagai iblis bernama Jaldabaoth. Buat nyelamatin Entoma, Evil Eye sadar kalau Iblis ini bukanlah tandingannya. Semuanya disuruh kabur, tapi mereka nggak bisa lari dari skillnya Jal baut Terpaksa Evil Eye harus ngelawan si Iblis. Walaupun semua serangannya sia-sia, Nggak -sia, disangka-sangka Momon datang ke tempat mereka. Jal baut nyambut Momon, sambil bilang tujuannya dia tuh ngambil harta kerajaan. Sebagai seorang petualang, Momon nggak bisa biarin gitu aja. Akhirnya mereka berdua harus bertarung dan saling adu serangan, dan juga nahan serangan yang datang ke Evil A. Selagi Momon fokus ke temannya, Jalda Baut pergi buat nyari harta kerajaan. Momon diminta buat ngejar Jalda Baut, sedangkan Evil A ngurus temen temannya yang katanya masih bisa dihidupin. Cuma sebelum Momon bisa balik ke kota, muncul lingkaran api di sekitar sana. Api yang muncul tiba-tiba itu bikin semua orang pada bingung. Mereka langsung ngadain rapat Katanya api itu nggak berbahaya Cuma mirip ilusi doang Kayaknya api itu tuh batas dari baut Supaya manusia nggak deket-deket ke tempat dia Buat ngalahin iblis jaldabaut yang kuat Mereka cuma bisa ngandelin momon Sedangkan yang lainnya fokus buat nolongin warga yang terkurung di lingkaran api Semuanya siap-siap buat ngelakuin rencana barusan Ada Gazep yang ngasih sebuah cincin ke Klem Yang katanya bisa bikin dia tambah kuat Begitu mereka masuk ke dalam lingkaran api Ternyata udah ada kumpulan siluman, Momon datang ngebantai siluman itu, dan nyuruh semua orang supaya jangan datang ke pusat kota, tempat dimana dia sama Jalda bawat bakal bertarung. Sewaktu lagi mencar, gak sengaja Brian ngerasain keberadaan Seltir, dia ngajakin bayuan lagi. Setelah jurus andalanya dipakai lagi, dan kali ini ada peningkatan soalnya bisa motong kukunya Seltir, dan itu aja udah bikin Brian seneng banget. Dia langsung kabur, dikejarlah sama Seltir, tapi nggak jadi. Setelah ngeliat ada klaim di sana, ternyata orang yang dilarang dibunuh sama demiurge tadi itu adalah klaim. Pokoknya berkat ini mereka lolos dari incaran Seltir, Sementara itu duel antara Momonga sama Jaldabaoth dimulai lagi. Nabe sama Evil Eye juga ngambil lawannya masing-masing. Serangan-serangan dari para pelayan bikin Evil Eye kesusahan. Banyak jurus-jurus dia yang berhasil dihancurin. Nabe sama gengnya sih senyum-senyum aja ngeliat mereka baku hantam. Bukan cuma gengnya Nabe aja. Demiurge sama Momon juga malahan lagi ngobrol-ngobrol. Soalnya bisa nge satu negara. Baru ketahuan lah semua rencananya Demiurge. Yaitu ngambil harta kerajaan supaya nazarik jadi kaya. Ngebasmi finger yang nyari masalah. Ngambil manusia buat jadi kelici percobaan. Dan bikin namanya Momon makin naik karena udah ngalahin jaldabaut. Setelah persiapan perang lanjutannya udah selesai, semuanya balik lagi ke tengah kota. Meskipun serangannya Momon cukup kuat, dia nggak bisa ngalahin Jalda yang bisa bikin Amaterasu. Oleh karena itu, dipakailah senjatanya Jari Yusu, yang akhirnya Jaldabaoth sama para pelayannya milih mundur. Meskipun ada beberapa warga yang nggak bisa diselamatin, sama grupnya Klaim, dengan kepergian Jalda para manusia bisa melindungi kota dari serangan iblis. Momon pun dikasih ucapan selamat dari bangsawan, yang pastinya bikin reputasinya makin naik. Eggfinger yang cari gara-gara juga berhasil ditangkap, berkat si cewek yang semalam disiksa sama Aura. Klaim ngelaporin hasil perjuangan mereka ke Renner, yang nunjukin muka psikopet diem-diem. Geng Blue Rose juga ngumpul-ngumpul lagi dengan komplit, Suare diajak ke Nazarick buat dididik jadi pelayan. Dan terakhir ada Ainz yang semakin dekat sama tujuannya, yaitu mendominasi dunia. Di Overlord Season 2 ini, kita semakin tahu bagaimana kekuatan Ainz Olgon dan para penjaga lantainya. Makin seru kan ceritanya? Kalau pada suka sama video ini, jangan lupa subscribe, pada like juga, sama komen, biar Mimin makin ganbate bikin videonya.